Bulan Guritno baru-baru ini menjadi perbincangan publik lantaran ia bermain film yang berjudul Open BO. Unggahannya di media sosial terkait foto seri ini pun sempat mengebohkan jagat maya. Pasalnya, Bulan Guritno memposting foto dirinya yang tidak mengenakan sehelai kain, tubuhnya hanya ditutupi kursi. Mesen jadi viral di media sosial. Ditambah pada foto tersebut bertuliskan Open BO alias wanita panggilan. Dalam seri Mama tersebut, Wulan berperan sebagai ambar seorang perempuan malam atau PSK. Baru-baru ini, para pemain Open Bo melakukan konferensi pers. Ibu tiga anak itu pun mengungkapkan seperti apa uh, peran si ambar. ambar ini. War, yang akan ditampilkan oleh ya, ya. papan atas termasuk Wulan Guritno akan segera tayang di layar video pada tanggal 12 Februari mendatang. Pada serial ini, Bulan Guritno berperan sebagai ambar yang menjadi pemeran utama di film tersebut. Ambar digambarkan adalah seorang janda yang beranak satu. Ambar diam, -diam menjadi wanita open deal. Di serial ini, Bulan Guritno akan beradu akting dengan wiki niriawan yang berperan sebagai jaka. Wiki akan berperan sebagai kolok yang sedang tentang bisnis esek-esek. Berperan sebagai wanita panggilan, Wulan Guritno harus melakoni adegan intim dengan Winky Wiryawan. Ternyata, Wulan uh, Guritno dari pemimpin tidak aku menggunakan aku peran perang perang pengganti aku. dalam adegan intim bersama Winky. "Enggak ada yang pakai peran pengganti," ujar Wulan Guritno. Wulan Guritno mengaku sudah nyaman melakukan adegan tersebut bersama Winky karena sudah lama mengenal pria yang berprofesi sebagai DJ tersebut. Aku juga cukup nyaman sama mas Reka, untuk adegan seperti itu kami ditanya nyamannya seperti apa, batasannya seperti apa. Yang penting pesannya itu tersampaikan, Ibu Wulan Guritno. Oh, semua adegan intim di serial Open Bo tidak benar-benar dilakukan oleh para pemain. Semua adegan di film bukanlah semua benar-benar dilakukan seperti yang ditayangkan, semua itu hanya editan dan trik kamera saja, tambah Wulan Guritno. Mengira-ngira kita mendengar dari judulnya. Sebagai wanita panggilan di serial Open Bo, kekasih Sabda Ahesa ini malah senang perannya bisa dibahas di kehidupan nyata. Berarti ada sebuah keberhasilan dalam memerankan peran tersebut. Akan tetapi, No berharap netizen bisa membedakan sosoknya yang asli dengan karakter wanita panggilan di serial Open Bo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jalur Artis dan tonton terus video terbaru tentang artis di channel ini.